Di Pinang, Chelsea dan Real Madrid, Raheem Sterling beri jawaban di awal Juli 2022. Winger Manchester City, Raheem Sterling, sudah membuka komunikasi dengan Real Madrid dan Chelsea. Sang winger meminta kedua klub itu menunggu sejenak sebelum ia memutuskan masa depannya. Sterling cukup ramai digosipkan akan cabut dari Manchester City. Ia kurang happy dengan job main yang diberikan Pep Guardiola, sehingga ia ingin mencari klub lain. Sejauh ini ada dua klub yang dilaporkan tertarik meminang Sterling. Mereka adalah Real Madrid dan Chelsea. Manchester Evening News mengklaim bahwa Sterling meminta kedua klub itu untuk bersabar. Ia butuh waktu untuk memutuskan kemana ia akan pergi di musim depan. Menurut laporan tersebut, Sterling meminta waktu kepada Chelsea dan Real Madrid. Ia perlu memikirkan matang-matang opsi masa depannya tersebut. Ini disebabkan ia sudah tidak muda lagi, sehingga ia harus berhati-hati dalam membuat langkah karir kedepannya. Itulah mengapa Sterling butuh waktu lebih panjang untuk memikirkan tawaran yang masuk bersama sang agen dan keluarganya. Meski meminta tambahan waktu, Sterling sudah menetapkan deadline kapan ia harus memutuskan masa depannya. Ia meminta waktu hingga awal Juli mendatang. Ia menilai waktu sekitar 1-2 pekan ke depan cukup baginya untuk memikirkan masak-masak kemana ia akan berlabuh. Sterling dilaporkan sudah akan membuat keputusan sebelum Manchester City berangkat ke Amerika Serikat untuk menjalani tur promosi mereka di pertengahan Juli nanti. Chouameni tidak cukup, Real Madrid bakal comot gelandang Inter Milan ini. Perburuan gelandang baru Real Madrid belum selesai. Usai mendapatkan Aurelian Chouameni, Los Blancos dilaporkan bakal mencoba memboyong Nicolo Barrea dari Inter Milan. Di musim panas ini, Real Madrid berburu gelandang baru. Mereka mulai mempersiapkan pengganti Kazemi Toni Kroos, dan Luka Modric yang usianya mulai menua. El Real berhasil mendapatkan satu gelandang top di musim panas ini. Mereka berhasil mengamankan jasa Aurelian Chouameni dari AS Monaco. Calcio Mercato mengklaim bahwa Chihuahua ini bukan satu-satunya gelandang yang bakal dipinang Madrid. Los Blancos bakal mencoba mendatangkan Nicola Barea di musim panas ini. Menurut laporan tersebut, Real Madrid sudah lama kesengsam dengan Barea. Mereka sangat tertarik mendatangkannya ke Los Blancos. Gaya bermain Barea dinilai berbeda dengan gelandang-gelandang yang dimiliki Real Madrid saat ini. Jadi kehadirannya bisa menambah dimensi di lini tengah El Real. Itulah mengapa Carlo Ancelotti meminta manajemen Madrid untuk mendatangkan sang gelandang di musim panas ini. Real Madrid tahu bahwa Inter Milan ogah berpisah dengan Barea, jadi mereka mencoba memberikan tawaran yang menarik untuk Inter Milan. Mereka mengajukan skema tukar tambah. Mereka menawarkan sejumlah uang plus dua pemain mereka sebagai alat tukar Barea. Kedua pemain itu adalah Dani Ceballos dan Naco Fernandes. Kedua pemain ini tidak diperlukan Ancelotti sehingga mereka berdua bakal dikorbankan untuk transfer ini. Real Madrid dilaporkan bakal kesulitan untuk membajak barea, karena sang pemain punya kontrak yang panjang di Inter. Ia masih akan membela Nerazzurri hingga tahun 2006, jadi jika tawaran mereka tidak cukup besar, Inter bakal ogah melepaskannya. Liga Spanyol, Real Madrid tergoda Boyong Sanhangmin ke Santiago Bernabeu. Real Madrid dikabarkan punya bidikan baru. Laprasasas Spanyol itu tertarik mendatangkan superstar Tottenham Hotspur Son Heung-min pada musim panas 2022. Real Madrid mencari penyerang baru menyusul kegagalan memboyong pilihan Mbappe dari Paris dan Jerman. Padahal kedua pihak dikabarkan sudah mencapai kesepakatan secara verbal, tapi akhirnya Mbappe berubah pikiran dan memilih bertahan di Paris. Selain itu, mereka juga sudah kehilangan Gerard Bell dan Isco. Kontrak keduanya di Santiago Bernabeu sudah habis. Masa depan Marco Asensio juga menggantung, itulah sebabnya Real Madrid berusaha mencari tambahan striker lagi. Menurut Daily Mail, seperti dikutip Sports Mall, Kamis 24 Juni 2022, Real Madrid mengidentifikasi Son sebagai target potensial pada musim panas 2022. Los Blancos akan berusaha menggait bintang berkebangsaan Korea Selatan itu. Namun, keinginan Madrid tidak akan mudah terwujud. Tottenham Hotspur dikabarkan akan sekuat tenaga memagari Son. Son Heung-min juga baru saja memperpanjang kontraknya hingga 2025. Ia membantu Spurs lolos ke Liga Zona Liga Champions pada musim lalu dengan torehan 23 gol dalam 35 pertandingan. Sementara itu, Son hangmin memiliki peluang yang sangat kecil untuk meraih podium Ballon d'Or tahun ini. Tapi jelas, dia merupakan salah satu penyerang dengan performa terbaik di seluruh Eropa pada musim 2021-2022. Vinicius Junior, calon peraih Ballon d'Or 2023 Legenda berhasil, Rivaldo tidak meragukan kemampuan yang dimiliki bintang muda Real Madrid, Vinicius Junior. Dia yakin, Vinicius bisa menjadi salah satu calon peraih Ballon Dior 2023. Vinicius merupakan salah satu bintang muda terbaik dalam skuad Real Madrid. Meski masih muda, Vinicius sudah dipercaya untuk tampil reguler di lini serang Los Blancos. Vinicius menunjukkan performa yang sangat fantastis pada musim 2021-2022 lalu. Dia berhasil mencetak 22 gol dan 20 assist dari 52 pertandingan di semua kompetisi. Salah satu gol Vinicius mengantarkan Los Blancos menjuarai Liga Champions. Trofi ini pun sekaligus melengkapi dua trofi yang sudah diraih Los Blancos sebelumnya, yakni Piala Super Spanyol dan La Liga. Vinicius tampil sangat luar biasa pada usia 21 tahun. Rivaldo sangat yakin pemain muda asal Brasil tersebut masih bisa berkembang jauh lebih baik lagi. Setelah musim yang fantastis bersama Real Madrid, di mana ia menjadi salah satu pemain bintang di Final Liga Champions dengan mencetak gol kemenangan, saya hanya bisa berharap bahwa Vinicius Jr. terus berkembang. kata Rivaldo kepada Betfair. Vinicius membentuk duet yang mematikan bersama Karim Benzema. Di lini serang Real Madrid, Rivaldo sangat yakin kalau Vinicius bakal menjadi bintang Los Blancos berikutnya setelah Benzema pensiun. Musim baru saja berlalu, dia meningkat secara besar-besaran dalam hal penyelesaian. Lanjutnya. Jika dia terus berkembang dan belajar, dia mungkin menjadi bintang terbesar Real Madrid setelah Karim Benzema harus pensiun suatu hari nanti.